Semuanya, Assalamualaikum aku Uji dan selamat datang di channel youtube aku dan kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu masalah kewanitaan untuk mendapatkan keturunan yaitu PCOS dan di sini aku bakal ngebahas tentang apa sih gitu kan tanda dan gejala dari PCOS itu sendiri nah sebelumnya mohon maaf banget karena sekarang itu lagi hujan lebat jadi suaranya agak gemuruh gitu jadi harap dimaklumi semoga kalian bisa mendengar suara aku dengan jelas Nah, buat kalian yang udah ngeklik video ini, thank you banget. Di sini bakal ngejelasin bahwa channel YouTube aku itu tentang seputar program kehamilan yang pernah aku lakuin, sharing-sharing dan edukasi tentang seputar program kehamilan yang wajib banget para wanita ketahui kayak gitu. Jadi, di sini aku ngebahas tentang pengalaman-pengalaman aku, tips-tips dan edukasi juga. So, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng di sampingnya supaya kalian tahu kapan aku upload video terbaru. Langsung aja ke videonya. Nah, aku yakin di sini untuk para perempuan pasti udah ada yang pernah didiagnosa oleh dokter itu PCOS. Dan di sini aku bakal sedikit bahas tentang PCOS itu apa. Nah, PCOS ini sendiri teman-teman adalah sindrom polikistik ovarium di mana di sini itu perempuan mengalami tidak berkembangnya sel telur atau tidak berkembangnya sel telur itu secara normal. Karena disebabkan beberapa hal seperti gangguan hormon Nah hal ini yang bisa menyebabkan terjadinya penumbuhan kista yang ada di ovarium Dan bisa disertai dengan ketidakseimbangannya hormon Sehingga bisa menyebabkan siklus menstruasi itu menjadi tidak normal atau tidak teratur Masalah ini tuh Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari PCOS ini apa, tapi para ahli itu mengaitkan dengan keturunan atau genetiknya, atau genetik kita kayak gitu bagi teman-teman yang punya PCOS. Nah, hal ini tuh dikaitkan dengan tingginya akan kadar hormon androgen yaitu hormon laki-laki yang ada pada perempuan sehingga menyebabkan terjadinya PCOS. Nah teman-teman karena hal ini makanya kita itu harusnya punya kadar hormon yang cuman sedikit aja gitu loh hormon laki-laki itu Tetapi di sini bagi teman-teman yang mengidap PCOS Dalam tubuh teman-teman itu mengandung kadar androgen yang tinggi Kadar hormon androgen yang tinggi Oke itulah sekilas tentang PCOS Dan sekarang kita bakal ngebahas tentang tanda dan gejala apa sih gitu kan yang dapat pada orang-orang yang punya PCOS Nah langsung aja nih teman-teman kita ke tanda dan gejala dari PCOS ini Kadang tanpa kita sadari kita itu mempunyai tanda dan gejala PCOS tapi kita nggak sadar gitu loh Misalnya kalian mengalami hal yang kusebutkan ini berarti kalian harus cek ke dokter supaya lebih cepat ditanganin Supaya kita cepat hamil juga Tanda dan gejala PCOS yang pertama adalah siklus menstruasi yang tidak teratur. Siklus yang tidak teratur ini bagi perempuan yang PCOS nih teman-teman bisa mengalami siklus menstruasi yang enggak teratur dan bisa dihitung itu kalau misalnya dalam setahun kurang dari 8 kali menstruasi atau bisa disebut juga kalau misalnya setiap 21 hari aja atau lebih Bahkan nih teman-teman ada beberapa kasus dalam setahun itu bahkan ada yang tidak mendapatkan menstruasi Nah gimana kalian apakah mensnya rutin atau enggak atau bahkan mensnya itu enggak teratur Coba deh dicek lagi ya heightnya kalau misalnya kalian mens tapi maju mundur dan itu tuh merupakan ada sedikit masalah di siklus menstruasi kalian Jadi harus hati-hati Apalagi nih teman-teman, ada beberapa wanita yang dia itu dalam setahun bahkan nggak nggak dapat haid sama sekali gitu loh. Dan itu tuh menurut aku nih ya, itu tuh udah dangerous banget. Jadi kalian harus kalian harus udah cek ke dokter untuk mengetahui apa sih yang terjadi di dalam rahim kalian sehingga menyebabkan kenapa satu tahun nggak pernah dapat haid bahkan lebih kayak gitu. Dan itu tuh harus dipertanyakan, berarti memang ada gangguan karena pada dasarnya kodrat wanita itu mendapatkan haid itu setiap bulannya. Kalau misalnya kita itu nggak pernah dapat haid, otomatis kita nggak pernah mendapatkan yang namanya ovulasi. Dan kalau misalnya kita nggak dapat ovulasi, gimana kita mau hamil kan? Sedangkan nggak ada telur yang matang dan nggak ada telur yang harus dibuahi oleh sperma kayak gitu. So dicek lagi ya teman-teman siklus haid kalian. Tanda dan gejala yang kedua adalah Nah hirutisme ini sendiri teman teman yaitu pertumbuhan rambut berlebih pada wanita yang mengalami PCOS Nah di 70% wanita pasti mengalami hal ini Yang pertama itu ada bulu yang tumbuh-tumbuh kecil di bagian wajah Pokoknya di daerah sini yang kayak buat kayak apa sih brewokan kayak gitu Bulu-bulu kecil terus kumis sama di jenggot Pokoknya pertumbuhan bulu yang seharusnya terdapat pada pria tapi pada wanita itu mengalami hal ini kayak gitu ini tuh terdapat 70% pada wanita yang PCOS tapi ini tuh nggak bisa diambil patokan sih sebenarnya karena banyak banget orang yang kumisan terus kayak teis dalia kan pada kumisan tapi dia punya anak kayak gitu kita nggak tahu nggak bisa mengukur dari ini menurut aku tapi itu tanda dan gejalanya menuju ke sana kayak gitu yang ketiga yaitu tumbuh jerawat. Kalau misalnya jerawat tuh banyak banget, diobatin tetap membandel, tetap muncul. Terus di bagian punggung ma tumbuh jerawat di bagian dada dan itu tuh menandakan bahwa kalian itu punya gangguan hormon. Tanda yang keempat adalah berat badan yang semakin meningkat. Kalau misalnya kita PCOS di teman-teman makan sedikit aja tuh itu tuh udah bikin berat badan kita meningkat. Padahal kita nggak makan banyak-banyak. Tapi bebek kita tuh tetap meningkat gitu loh apalagi kalau misalnya kita makan emang makanan berat Dan otomatis kalau misalnya udah bebek kita naik nih nggak ideal lagi terus nurunnya susah itu tuh udah merupakan salah satu tanda dan gejala mengalami PCOS Tanda dan gejala yang kelima adalah kerontokan pada rambut sehingga menyebabkan kadang menyebabkan kebotakan Misalnya nih kalian tuh udah pakai shampoo apapun, udah perawatan apapun, tapi rambut tuh tetap rontok aja gitu. Belai kayak gini aja pakai tangan udah ada yang di tangan gitu, udah bisa sampai nggak normal lagi gitu loh rontokan. Kalau misalnya cuma satu helai dua helai itu tuh wajar, tapi kalau misalnya bisa satu genggam atau lebih itu tuh udah menandakan bahwa kita itu nggak sehat teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati. Ini menandakan salah satu bahwa kita itu mempunyai gangguan Tidak seimbangan hormonal. Tanda dan gejala yang keenam yaitu kulit menjadi gelap terutama pada daerah lipatan-lipatan, lipatan leher, lipatan selangkangan, ketiak, dan lipatan di bagian payudara Tanda dan gejala yang terakhir adanya skin tag berada di bawah ketiak atau di daerah leher ini tuh disebut juga dengan tonjolan daging yang bersifat lunak ya teman-teman Jadi disebut juga dengan skin tag dan itu tuh menunjukkan bahwa kalian itu miliki gejala PCOS Jadi harus sering-sering cek ya teman-teman Kalau misalnya kalian menemukan salah satu benjolan yang kayak daging tapi lunak Dan itu tuh menandakan bahwa kalian mengalami gejala PCOS Jadi harus hati-hati Nah itulah tanda dan gejala dari PCOS Penanganannya ini sendiri teman-teman Karena PCOS itu disebabkan karena ketidakseimbangannya hormonal Biasanya para dokter itu ngasih terapi yang dibutuhkan pada pengidap PCOS Pemberian obat kontrasepsi Dan biasanya diberikan kepada pengidap yang tidak berencana untuk hamil Tapi tujuannya itu untuk mengembalikan siklus menstruasi yang normal Nah, untuk pil kontrasepsi ini sendiri selain untuk melancarkan siklus menstruasi kembali, itu tuh untuk membantu mengobati kayak mengobati jerawat berlebih yang ada di wajah, di tubuh, di punggung dan di dada dan mengontrol pertumbuhan rambut yang yang tidak sesuai atau yang tumbuh tidak seharusnya di tubuh wanita kemudian bisa juga untuk menurunkan terjadinya resiko kanker endometrium. Nah, di sini itu aku mendapatkan jawaban dari seorang dokter Rizal Fadli ya. Di tuh ada salah satu pasien yang dia itu punya PCOS dan dia itu bertanya kepada dokter bahwa beberapa cara Dok untuk penderita PCOS bagaimana cara penyembuhan agar cepat hamil? Dan dokter menjawab, di sini ada beberapa cara dapat dilakukan untuk menangani wanita dengan PCOS agar bisa hamil. Yang pertama yaitu pemberian pil pengatur siklus haid, yaitu pil semacam kontrasepsi gitu yang mengandung hormon estrogen dan progestin dapat mengurangi produksi hormon androgen, membuat siklus haid menjadi teratur. Pil tersebut dapat dikonsumsi dalam dua minggu setiap bulan, atau bahkan selama 1-2 tahun, dan hal yang kedua yang dijawab oleh dokter adalah pengobatan yang membantu proses ovulasinya, yaitu pemberian obat-obatan yang membantu proses ovulasi. Hanya setelah pemberian pil pengatur siklus menstruasi, jadi di sini kita melancarkan siklus menstruasi dulu, baru kemudian dokter akan memberikan terapi obat supaya memicu agar. Sel telurnya itu tumbuh dengan normal. Nah, kalau haidnya itu udah normal, berarti si wanita ini udah siap dong untuk hamil. Jadi, di sini mereka kasih untuk obat pemicu ovulasi supaya sel telurnya itu berkembang secara normal sehingga dapat dibuahi oleh sel sperma. Selain pemberian obat-obatan ini juga, nih, selain itu juga dokter menyarankan bahwa kita mengidealkan berat badan kita karena tadinya, kalau misalnya kita itu punya PCOS. Kadang ada yang kurus, ada yang gemuk sih ya, kalau misalnya ngalamin PCOS. Tapi kebanyakan yang PCOS itu badannya subur gitu loh, jadi harus diturunkan sesuai dengan ideal berat badan dia dan tinggi badan dia kayak gitu. Jadi harus diidealkan ya, teman-teman, diharapkan bahwa siklus menjadi lebih teratur. Wanita perlu menerapkan gaya hidup yang sehat juga, seperti memperhatikan asupan makanan, berolahraga, dan menghindari rokok atau hal-hal yang memicu ketidaksuburan pada wanita kayak gitu seperti merokok alkohol ngopi terus dan sebagainya banyak ya terus makan junk food dan itu tuh harus dihindari kalau misalnya kalian sedang program kehamilan apalagi yang punya PCOS dan PCOS itu punya dietnya Oke okay? kalian kalau misalnya pengen tahu tentang diet PCOS kalian bisa cek di video-video aku sebelumnya So itu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Buat kalian yang sedang program kehamilan semoga cepat berhasil. Dan di sini kita sama-sama berjuang. So itu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.